Yo, apa Apa What's up? Selamat datang lagi. Welcome back kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjut lagi Minecraft Dungeons-nya ya. Oke, langsung. Kemarin udah dapat 300 emerald ya. Kita bakal gacha lagi di sini. Ini selain di sini ada nggak ya gacanya gitu loh? Tolong di komen ya. Coba ya. Gaca ya, gacha. Tuh kan dapat level 3. Ini bisa digabungin apa enggak ya? Soalnya gua ada beberapa nih. Nih sama ini gitu kan. Ada dua. Mm. Mm -mm. bisa di enchantment bisa enggak ya? Ini buku juga ada gitu loh. Lumayan banyak nih udah gua. Eh. Ah, ini ada dua pedang enggak jadinya. Oh my. Oh my, oh my. Ada punya dua pedang jadinya. Oh ini level 5 cuy. Ini level 7 sih. Gue pakai yang ini dulu dah. Coba ya. Soalnya dua nih pedang lah. lumayan boy. Oke okay, dah, sip. Coba ngehit, coba ngehit ini dulu ya. Oke, okay, bagaimana? Widih. Wih, woi, dicoba dulu. Kalau kayaknya sih lebih, lebih kecil damage-nya ya. Oke, okay, kemarin kata gue bakal lanjut di Kekti Canyon. Wah, Kekti Canyon. Oke, okay, power gue di sini kayaknya, wah, your power kayaknya minus kita nih, guys. Power gue minus nih. Apakah bisa gue, ya ke sini ya? Soalnya belum. Ada yang di dulu atau apa nih? Oke. Okay. Dilihat dulu nih ya. Kayaknya ada yang bisa dinaikin dulu nih levelnya nih. Tuh kan. Ada yang bisa dinaikin gitu loh. Jadi. tiga uh, second duration. Oke okay, ini aja deh. Oh enggak. tiga Kurang. Kurang. Aduh. Apa nih yang bisa di -enchange? Ini kayak gitu kan. Biar kita. Biar gue terhindar gitu kayaknya kawan-kawan. Nah oke okay. ini apa nih. Make your weapon. Causing to do more damage. Oke, okay, boleh. Boleh nih ya. Boleh. damage nya jadi lebih gitu ya. Eish, tadi ini yang gue enchance. Tolong. Aduh. Salah enchance. Aduh. Mending enchance ini tadi. Movement speed. Gitu kan. Ini apa nih? Burning. Oke, okay, dah. Ini sini Dah. Dah. ada lagi kah nggak ada lagi Yang ungu udah habis kecuali ini gua jual ini bisa jadi jual deh oke ini dulu dah ini dijual aja ya biar uh, yang ungunya ini dapat lagi nah ini yang ungunya ini dapat lagi gitu jadi gua mau upgrade bajunya ini aja deh hmm baju gua ini ya, dong ya kan bisa salah upgrade gini loh ini jual aja dulu dah kita jual aja dulu, soalnya ini bahaya salah upgrade. Nah, ini upgrade lagi nih. Dua dong upgrade-nya, astaga. Yaudah upgrade ini aja deh. Upgrade ini bonus damage. Oke, okay, damage-nya nambah ya. Oke, lah. Udah, langsung berangkat. hmm Oke, okay, masih minus tiga. Yaudah deh. Oke okay, ini dia, gue udah berada di Kekty Canyon ya, find the temple Oke okay, ini tombolnya Sudah terbuka, berarti Udah bisa nih, berjalan Menuju temple, katanya kita harus Ke temple, oke okay, ini kerekam kan? Takutnya tidak kerekam Gue udah teriak-teriak Gak kerekam Becet, oke okay. Masih aman ya di jalan permulaan Ini kayaknya sore nih ya guys gua awal jalan ini ya apakah nanti akan sampai malam tidak tahu pagi-pagi kayaknya ohi kok pagi ada zombie bos waduh mantap juga nih senjatanya buh cek cek cek cek cek cek kayak damage-nya itu lebih cepet kayak gitu tuh buh. Buh. waduh anjay pakai apa tuh dia loh kok meledak gitu ya ada emas gak buat ya. Wah gila Bisa kayak gitu ya Sekarang kalau gini Udah kan Oke Ngapain Ngapain Gitu dulu Gak ada yang bisa nandingin Hero Waduh dia panahnya itu bahaya banget Asli Itu pak Panahnya dia yang tipe udah naik level gitu. Panah gua nggak ada apa-apanya masih dibanding panah punya dia. Panah punya dia udah otomatis tuh tuh, tinggal ditembak. Ini gua masih yang ditarik, manual. Astaga tuh kan darah gue. lagi gila, gila, gila, gila, gila. Ini harus dibasmi cepet nih. Pemanah ini sakit banget, sakit banget ini. Tuh karena damage banyak banget. Oke, okay, untung ada dapat tadi. Beberapa apel. Wah. Lumayan nih, lumayan sakit. Gila, gila, gila, gila. Ais, ada nembok dong. Dari kejauhan Ibu eh, lah. Itu yang kasih saja tadi ya. Langsung lanjut. Waduh, ini ada yang level up lagi dong. Wah, mati nih gua. Waduh, untung aja. Sabar dulu, sabar. Isi darah sedikit lagi. Di depan masih ada kah Kayaknya damage-nya lebih Gede yang ini ya Ini lah Ini aja dah pakai pedang aja nggak juga ya Memang udah Tuh dipikulnya lebih Lebih tinggi guys Lebih sulit deh nih Darahnya lebih banyak Ayo gocil Masih ada Oke, okay, hadapin satu-satu aja. Sini, bocil. Oke, okay, jangan terlalu dekat. Soalnya, terlalu dekat nanti mereka ngumpul nyerang aja. nah, kita kumpulin aja dulu. Astaga, sakit, Pak! Santai. langsung. Ini, ini, ini, tuh kan kumpul. Auto, day, lari dulu, kan? Aduh, duh, duh, Astaga... Astaga... Astaga... Astaga... Nah oke okay, bisa, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Klik kanan klik kanan duh, duh, duh, duh, duh, duh, nggak selesai gitu lo kumpulan kumpulannya udah nggak ada oh iya pakai panah bisa ya harusnya tadi yang jauh-jauh pakai panah dulu cuy ah, aduh oke pelajaran lah ya untuk episode episode katanya kalau nemu lagi gerombolan gerombolan kayak itu langsung di apa sih ini mana-mana nggak -mana jelas demik Anda tidak ada apa-apanya bos demik Anda tidak ada apa-apanya oke kokan kalau ketemu Ih, ampun. Ampun guys, guys. Eh bocil. Bocil bocil. Nah, ini bocil-bocil ini kalau kok kumpul bahaya juga, cuy. Astaga. Sakit, sakit. Sakit. Aduh, menyepelekan tadi di awal. Ternyata, guys, sangat berbahaya. Oke, okay, nunggu dulu isi darah full. Ini mataharinya mau tenggelam gak ya? Kayaknya mataharinya udah tenggelam, guys. Ah, aduh, panah kita bos, iri bilang bos. Oke, okay, udah ya, kayaknya udah sampai ujung. Masih ada free no jutsu di sini. Oke, okay, udah lanjut perjalanan itu. Memang tempat-tempat kayak di ujung-ujung kayak gini ini cuma nambahin doang ya, nambahin level biar cepat naik levelnya, guys. Oke, okay, lanjut ya lanjut lagi jalan M melanjutkan petualangan petualangan apakah ada musuh yang bergolombol lagi di sini boy Kiri apa kanan ya kanan deh ya. kanan soalnya lebih luas mana gue banyak punya panah bos apa lo tanding panah kita bos eh hey, bukan dia punya kapak ya. Ya, kapak deh cuy. aduh mentok, nggak kena, udah hajar, sini turun oi, ya harus naik cuy, dari mana naiknya? Oke lo sini kayaknya nih, nggak bisa naik, lewat bawah kita nih, oke bisa gue nembak dari bawah, lumayan gitu. Dipakai-pakai panah Soalnya panah gue sudah lumayan banyak gitu ke kumpul ya guys Aduh ada bocil, bocil, bocil, bocil, bocil, bocil, bocil, bocil, Itu paling sakit Kayaknya dia damage-nya cepet guys pernah kok Panah no jutsu Wah oh, ini mentok, enggak kena Apa nih? Naiknya laut mana ngomong-ngomong bos? nggak ada tempat naiknya nih Tuh kan Mana sih? Ini kah tempat tanknya? Kayaknya ini nih tempat tanknya nih. Nah ini dia. Wastaga, wah wastaga, wastaga. Wah kan kalau kok kumpul gitu. Mainnya keroyokan. Oke ini dia. Wess, jembatan untuk ke kah? Nggak ada. Tidak menimbulkan sebuah jembatan. Nah ini bahaya kumpul kayak gini nih apa lagi nih Oke, ini tombol-tombolannya lah ya mungkin mungkin di tempat lain nih ini apa jembatannya naik tadi kayaknya lewat sini nih nih lewat sini ambil dulu ah bukan naiknya lewat tadi tapi lewat jembatan kayaknya ya coba ini sini nih nah ini kan naik ini udah kan kayak loh jembatan sini nih, nah betul sekali bos. Jalan mana nih, kayaknya di sini jembatannya. ya? Oh bukan. Oke, okay. satu lagi nih. Lo kok, gue nggak lihat tadi di sini ada. Mana ini tangga naiknya? Oh ini dia. Oke okay, sudah. Find the temple. Terus kemana? Oke okay, ke sana katanya. Mungkin di sini jembatannya yang lebih gede kebuka nih. Enggak juga gede, kecil juga. Oh cuman dari bawah ini jembatannya tuh. Oke okay, harus cepat aja. Siapa tahu ada waktunya gitu. Lanjut kita belum ke sini ya. Sudahlah. Lanjut saja perjalanan petualangan Hiro untuk membantu orang pedesaan sini. Wow, Oke okay. apa nih? Desa apa nih? Ada kepala itu Waduh Ini, eh, tangan kosong lo berani <laughs> Aduh, nggak kena Jarak jauh aja lu Sambil mengasah panah gua cuy Wess, ada skeleton pemanah no jutsu masih 300-an juga gua santuy mah. Oke, okay, tuh kan lebih aman pakai panah. Jadi jarak jauh aja deh. Ini kayaknya darahnya lebih banyak nih dia nih. Ush, ush. Ush. Oke. Okay. Bunyi dulu. Ush, ush, kena bos. Oke, okay, dia ada jaraknya juga sih. Kalau gue bisa jauh asal masih ada tampilannya di layar jadi aman bis masih bisa ngemanahin Oke udah langsung lanjut asli di sini padang pasir Mau adu panah, Pak? Mau adu panah, Pak. Abis ini gua upgrade panah aja deh ya, soalnya panah sangat-sangat kepake nih. Uh, panah gua nambah terus ya. Tadi persen sudah 360. Sekarang, tuh kan, 376. Kayaknya kalau kita, wah ini, ini, ini, ini, ini bukan, ini bukan, ini bukan bangunan biasa guys. Ini kayaknya sebuah tulang cuy Gila, gila, gila, ini tulang apa? Tulis di komen ya, ini tulang apa cuy Gede banget, ini, ini tulang uh, rusuk, eh ini tulang belakangnya kan, ini tulang rusuknya nih. Tuh, siapa tahu kepalanya ada di dalam sini cuy atau ini memang bangunan Kan ini emang Minecraft kotak-kotak gitu kan Konsepnya Jadi mau bagaimanapun tulang ya tetap kotak Eh Babinya ini nyerang gak? Wah Unexpected Babinya nyerang juga ternyata Waduh berapa hit nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam hit lumayan juga Hajar elah ini nih Jangan didapatin nih bahaya, Eish. ayo kita tanding panah, Enggalah. enggak lah, nggak bakal bisa mau. ini zombinya lumayan juga nih ngomong-ngomong darahnya ya, lumayan nyusahin. mandi dulu dah, mandi dulu apa lo mau mengganggu? Astaga kali itu bas pada mati dia cuy, cuman kalau udah deket dia sempat ngemana Mana lagi? Oke udah, langsung sini. Langsung lanjutkan perjalanan. Cuman di sini gue salut nih. Bagus pohonnya, bagus. Setidaknya tidak kotak-kotak boy. Oke hancur. Setidaknya tanamannya tidak tidak kotak juga kayak kaktus ini loh. <guluh> ini kaktus ini kotak. Oke ada supply akhirnya uh empat lagi panah tuh kan dipakein aja guys panah itu oh kalau regenerasi ada kita lah hadapin musuh jarak dekat aja soalnya ada regenerasi gampang regenerasi 3, dua satu oke dah jarak jauh lagi oh, ada lagi nambah ini harus no kill ya Oh nggak sempat lagi ada lagi kayu coba cepet cepet cepet cepet eh, apa nih oke okay. Mempercepat cepat, pada lagi sini. Maya, jangan lewatin boy. Aduh, pada bisa jarak jauh. Ini, kayaknya apa nih? Hai, kunci kayaknya Cuman di mana bisa nggak? Nggak bisa. Yaudah, naik aja dah. Apa lu? ha? astaga! Oh, oh, kok dia lawan tadi ya? Wah, kayaknya witcher enggak bersahabat dengan skeleton. Apa nih, guys? Apa nih, kayaknya ada yang kelewat. kagua ya, kok gue nggak punya kuncinya ya? Oke, di sini kebuka ternyata. Astaga, wah, raja bandit, raja bandit kemarin, guys. Oke, jarak jauh dulu, guys. Ini yang baik-baik, yang darahnya dikit-dikit, gitu -gitu -gitu, nih. Jadi kalau dia gerombolan kayak gini emang gitu loh Ngehitnya nggak sakit, cuman orangnya banyak yang sakit akhirnya cuy. Lo ngapain ah? Oke okay, udah gak buka. Find the Golden Key. Oke okay, berarti misinya adalah menemukan kunci emas. Berarti yang dibuka bisa uh, yang kunci biru tadi aja dulu. es es es. Eh! Kok bisa lari? Bisa lari oleng dikit lari Astaga, ini dapat potion dia makin kuat ya Oh, itu fungsinya jadinya Menguatkan musuh Oh, oke okay. Kok bisa lolos kayak tadi ya Oh, kalau kelamaan kayaknya kuncinya bisa Mempunyai keinginan sendiri Eh, bukan sih Maksudnya bisa anu dia Oke okay, udah buka Bisa meloloskan diri gitu loh Oke okay, panas dulu dah Banyak nih guys soalnya Oke okay, tapi Dah Eh gua gak kena loh Gue nembak dia gak kena. dia nembak gue kan ngejek Oke okay, ini bisa nyanyi Baru kita bisa dapat Golden Key Buat nerusirin sini nih Kayaknya di sini nih Golden Key nya nih Wes wes wes wes santai. Santai. Oke, mana nih? Mas. alright aja. Lari dulu, kan Lari, lari. Loh kok oh, pada nongol semua nih? Eh, kuncinya mana? Uh. Bisa diambil kuncinya sama skeleton. Eh, zombie maksudnya. Ayo cepat lah Lebih penting kunci daripada ngumpulin XP ini, guys. Asli. Udahlah, buka dulu. Buka dulu, yang penting buka dulu. Astaga, kehit dong. Yang penting buka dulu dah. Uh. Yang penting buka dulu, guys. Eh, mana kuncinya? Oh my god, kuncinya bisa kuncinya dihit hit sama skeleton juga tadi. Kok mereka jadi pergumuhan kayak gini, kayak? Hmm, baru balas dendam. Mana kau, ha? Satu satu kita. Sini. Ini kau. Satu satu. Kalau berani gitu kan? Oke, ini lumayan lari. Eh, lumayan lari. Lumayan cepat larinya. Oke, okay, tembakin dulu pemanah-pemanah ini. Bahaya nih, sakit juga lumayan. Soalnya dia kalau kumpul pemanah ini sakit banget, guys. Tuh, darah gua aja seberapa tuh minusnya dah gila kan? Nah, klik lagi, aduh, kepakai Ponsenku, mana kau? Waduh, panahnya merah gitu ya. Eh, hey, anda mau ngobatin mereka? Tidak bisa, anda tidak bisa loh. Ih, mau meledak dia udah. Ayo, lah kita ini aja lah. latihan panah. Eh hey, lumayan. Sini, eh. Hey. Oke, okay, dapat makan tuh. Kena loh. <laughs> Mana lagi headshot oke okay. enggak ada lagi di disitu oke okay. ada dua cabang jalan lagi bingung lagi kesini dulu dah ya yeah. waduh sudah setengah jam gua record ya gila belum ada setengah-setengahnya ini guys kayaknya oh santai oh, oh, oh, oh, oh. gila ini soalnya musuhnya lebih banyak lagi, dan darahnya lebih open, guys. Asli, astugui sempat dia cuy Ngeledakin diri. Apa nih? Memangnya ada apa di sini ya, guys? Astaga, darah gua hampir aja hampir die. Ada apa sih di sini? Kalau nggak ada apa-apa, males deh. Gua nyoba, nyoba aja tempat kayak gini ya. Cuman ini namanya game kayak gini ya Emang harus dijelajahi harusnya ya guys Jangan dilewatin ya Cuman nya biasanya main-main mau cepet Ya udah, dilewatin Tuh kan gak ada apa-apa, astaga Mandi dulu dah Mandi, blubluk, blubluk, blubluk Blugebluk, blugebluk Ya udah, oh ini apa nih? Pemandian apa nih? Sumur Sumur Tritoninya. <laughs> oke lanjut lagi perjalanan ini. Petualangan hero, apakah ini gerbang Margelia? Oke, biasanya teman-teman lo sini ada nih musuhnya nih bandit, kek. waduh, kok kayak Patamorgana gitu ya, guys? Ada tire terjunnya juga. Oh enakan kayak gini nah jalannya nggak usah diklik, klikannya ditahan aja lebih enak gini guys. Cuman kalau nyerang musuh tetap harus diklik sih kayaknya. Oh dia nggak bisa dihit guys. Bosnya memang tidak bisa dihit. Dia cuman tugasnya mengeluarin doang, Ngeluarin musuh-musuhnya. Nge-spawn maksudnya ya. Abis itu dah pergi ya tandanya kalau dia bisa dihit dan mati sebelum ngeluarin Ngespawn ini monsia. Eh, ini monster. Oh, kok makin banyak? Aduh. Kok gitu? Kok gitu? Kok curang. <gak> kok numbuh lagi? Oh, tadi yang belum ke spawn ya. Meledaklah, wey. Di samping teman lo ya itu meledak. Oh, Sampai kapan, bos? Ngomong-ngomong. Gak bisa nih, guys. Aduh, dia di posisi kuat lagi. Astaga, kuat banget dia, cuy. Tuh. Kuat banget jadinya gara-gara ini, nih. Ayo, syos, syos. Ampun, darahku. Darahku. Darahku sangat sekarat pernah hmm, gila nggak ada habisnya kasponnya dia astaga situ banyak sih itu buah-buahan oke udah nggak spawn lagi ini ngapain diam coy lu kira lagi antri sembako? oke udah kebuka dong Eh masih ada Masih ada suara-suara Oke okay, dah Enter the temple Oke okay, udah sampai di templenya nih gua nih ah, Akhirnya Bisa cek dulu kiri sama kanan Siapa tahu ada yang dapat Ada yang bisa diambil maksudnya Gak ada ya Wih, Kolam renang lagi Bukan kolam renang -nya. Nah ini dia Temple of the temple. Ah, eh, udah ya. Gua kira ini temple-nya ini di dalamnya ada lagi in misalnya gitu ya. Ternyata nggak berhasil ya. Berhasil guys. Level 7. Oke, okay, mob defeat 91%. Soalnya ada yang kelewat tadi ya. Healing done. Damage deal. Oke, okay, 12.000 ribu ya. Banyak juga. Dan gue menerima seratus damage ya, dari Dan gue berhasil ngedamage dua belas ribu, nggak sampai 10 persen. Ya. Eh, dikit lagi deh sampai <laughs> apa ini? Totem of shielding bisa hidup lagi, kayaknya pakai totem itu. Oke okay, guys, kayaknya udah deh, ya. Udah, untuk misi ketiga ya. Misi ketiga, gua ke Sati Canyon. Eh, misi keempat ini ya? Oke, nanti besok gua bakal lanjutin lagi di Pumpkin Pasteur ya. Oke ya, guys, nantikan saja besok sampai sini dulu video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, keman